Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Jumpa lagi bersama Iman Aftar channel di Mancing kali ini bosku Juga di Sadane. ini spotnya bosku Di bedeng 10, jembatan ya bosku Dan sebelah sono ada pintu airnya bosku Dan biasanya saya mancing Airnya sini, pohon kangkung-kangkung bosku biasanya saya macing di sebelah zona bosku spot pdam bosku oke bosku jangan lupa dukungannya dengan like komen subscribe nya bosku terima kasih salam mancing mantap oke bosku saya bawa curan 4 semoga ada dapat naik bosku bosku. Saya menggunakan umpan cacing merah, bosku. Kita lempar, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Dung, nyut. Oh, mantap di situ. Kita nanti dulu, bosku. Mau tarujoran. Gue bosku. Ini. Ada yang dimakan bosku. Sepertinya ada yang makan bosku. Strek bosku, mantap. Strek bosku. Karena apa ini bosku? mantap bosku, kan lele bosku, track pertama bosku, penglaris bosku mantap, lanjut lagi bosku mantap, kita amankan dulu bosku, Oke orang ya bosku Jangan lupa like, Okay, bosku. Tunggu strike lagi bosku Ada respon di jalan hijau bosku Kayaknya ada yang makan uh, Mantap bosku Strike bosku uh, Kayaknya gede nih bosku Mantap bosku double strike sama plastik bosku mantap Saya kedua bosku mantap lelanya bosku lumayan gede bosku mantap bosku Bisa mulai, Bosku. Muncul lagi yang satunya, Bosku. bismillahirrahmanirrahim Ramon Rohim. jauh pesku di korong jembatan pesku. Uh, baru berdiri ada keter bosku ada yang makan bosku baru lempar uh, mantap sikat bosku mantap Strike bosku Strike, bosku belum lama diuncal bosku ada polisi ada ambulan bosku mantap bosku ya, kecil bosku Kali ini kecil, Bosku. Lumayan, Bosku. Oh, tambahan, Bosku. Mantap. Aman kan Bosku. Oke, Bosku. Sabung di video yang akan datang, Bosku. Terima kasih sudah menonton dan Silahkan like, komen, subscribe bosku Terima kasih Salam mancing, mantap bosku Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh bosku Jaman kan dulu bosku Mungkin perkenakan lagi bosku Oke, okay. belum. Bapak bosku, sampai jumpa di lain waktu, bosku.